USD Yen Bullish, Awasi Fase Koreksi Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga usd Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 120.78, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 120.38. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212